Halo, Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di dapurnya emet Kita kali ini akan masak uh, cobek Ikan Nila ala Sunda Ini ikannya Satu besar Dan ini bumbu-bumbunya Ada bawang merah, kencur, terasi, cabai, cabe, apa? gula merah dan terasi dan ini garam. sama. Sayat dulu ikannya. Saya sayat dulu ikannya. lalu lumut garam karena ini ikannya cukup besar dalamnya kita juga kasih garam ya teman-teman supaya nanti berasa garamnya lalu panaskan minyak ini biasanya kalau cobek itu kan pakainya Ee, dibakar ikannya Tapi tidak ada Tidak punya arang Kita pakai teflon Dengan minyak yang sedikit aja Ini Minyaknya setelah panas Kita masukkan ikannya lalu kita balik ikannya ya kita balik cukup sekali ya teman-teman tapi nanti Ini punya sifat dagingnya itu lembut dan cepat matang, jadi tidak perlu terlalu lama digorengnya. Dan untuk sobek ini tidak perlu apa, jangan terlalu kering menggorengnya ya, karena memang biasanya adalah dibakar, dia tidak tidak kering. sudah cukup matang teman-teman lalu kita goreng bawangnya dan terasi sayu aja jangan terlalu lama Ini terasinya Oke, kita mau nggak ter, perlu terlalu halus karena memang ini cuma diulek kasar aja Supaya kita masih bisa gigit-gigit bawangnya Yang penting jahe sudah halus Dan kencurnya halus Lalu kita tambahkan air hangat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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Sambalnya udah jadi, kita masukkan ikannya.